Bagi kalian yang sudah men channel ini, Bung Imin selalu mendoakan kemudahan kalian selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, Amin. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, Masya Allah banget ya. Selalu kita mendapatkan cedukan vitamin di tengah malam. Diunggahan Papa bilang mengunggah video tutorial memakai sorban, Masya Allah. Ganteng dan pastinya berkarisma banget persahabat Benar-benar ya. idola kesayangan kita selalu membuat kita bahagia setiap harinya Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Sendal Putih Bilar Masya Allah, Tabarakallah, dilihat sampai akhir jadi makin manis Ada bunda yang yang dampingi soalnya, Masya Allah Di akhir persahabat ya. Emang ada momen romantis Ada Bunda Lesti Tentunya yang mendampingi Yang menyaksikan dan yang melihat Masya Allah Alhamdulillah selalu menyuguhkan kebahagiaan Untuk kita semuanya Kita lihat juga di kolom komentar Begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya dari akun Anna Nuskeris77 Ayo kemarin ada suruh tutorial pakai surban, udah dikabulin tuh sama si papa, malah dikasih bonus, cute katanya tuh, masya Allah. Ada juga tanggapan lain dari akun Vida Ayo tiga aku fokus ke endingnya aja, ternyata aku kangen Leslar yang dulu, Masya Allah, luar biasa. Kita lihat endingnya, persahabat, ya. Bapak Bilar salting kembali saat tentunya di samping ada Bunda Lesti yang selalu memberikan kebahagiaan juga untuk suami. Masya Allah, sehat-sehat untuk mereka, mudah-mudahan bahagia terus untuk rumah tangganya. Kemudian, kita lihat juga persahabat cedukan lain. Ada Abang El, Masya Allah banget, ya, makin ganteng, makin soleh dipanggil nama langsung noleh Ini responnya luar biasa banget ya bang Yang emang anak pinter Soleh dan tentunya kita selalu mendapatkan vitamin komplit dari Leslar family Kita juga persahabatan kalimat yang ditulis di unggahan ini Masya Allah pinternya dipanggil nama langsung nengok dan kalau minum, pegangin gelas sendiri Masya Allah, luar biasa banget persahabat ya Tentunya komentar pun beragam diberikan Di antaranya dari akun Harminin 14 Masya Allah, Abang El anak soleh kesayangan onti Tambah pinter aja ya, pingin minum sendiri Papap salpot sama bundanya cantik banget Imut soleha, Masya Allah Luar biasa Coba kita lihat persahabat ya, eksperensi minumnya Abang El Kata papa Bilar ini bukan minum ya Tapi cuci muka itu mah katanya itu. Masya Allah Emang kalau setiap minum ini menggemaskan sekali Apalagi kita lihat persahabat ya BBL Ini pengen minumnya Pengen sendiri nggak mau dipegangin Emang anak hebat banget ya Bang Fatih Luar biasa Doakan persahabat ya mudah mudahan rumah tangga lestari selalu rukun Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin dan pasti vitamin selalu muncul di tengah malam, persahabat ya. Ini selalu kebahagiaan banget untuk keluarga Konoha. Masya Allah. Alhamdulillah, persahabat yang mereka. Tentunya sehat. Bismillah. Mudah-mudahan ibadah umrohnya menjadi mabrur dan mabrur roh. Kita juga bersama cidukan lain kali ini di Jepang. Di unggahan Kak Nova. Mengunggah portrait kebersamaan dengan Oma Dewi. Masya Allah. Sehat selalu ya untuk keluarga besar Pabil. Dan semoga ada kejutan baik, kejutan bahagia. Amin. Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh Kanova. Winter holiday in Inuyama Castle. Wow, washiya Allah banget ya. Bahagia sekali terlihat dari raut wajahnya Omar Rasulani. Alhamdulillah. Mudah-mudahan next tentunya Leslar family juga bisa liburan ke Jepang. Dan kita lihat juga persahabat ya. Di kolom komentar pun memang banyak juga tanggapan dan respon yang diberikan. Diantaranya persahabat dari akun Instagram Nunun Mozat mengatakan, masya Allah, sehat saya semua gak sabar, tentunya tentang Leslar Farm ke Jepang atau itu. Semuanya gak sabar menyaksikan keluarga besar Leslar ini liburan ke Jepang. Doakan yang terbaik saja dan pasti kita selalu menunggu kejutan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan kabar menarik dari Lesti dan Bilar tentunya Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan Kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh